Oke, teman-teman, kita bersihkan mobil truk pasir. Kita bongkar dulu, teman-teman. Wow, forklift mantul! Mobil balap. Mantap. Mobil box kontainer, Mantul. Kita langsung bersihkan. Kita bongkar lagi, teman-teman! Wow, loader mantul, MotoGP! keren mobil polisi mantul kita langsung bersihkan mantap Mobil Molen Mantul Salender Keren sekali teman-teman mobil keren kita langsung bersihkan mantap wow kereta api Stop. mobil tangki mantul wow mobil balap formula 1 keren sekali ya teman-teman kita langsung bersihkan jadi bersih wow mobil off-road mantul Mobil beko Mantap Mobil monster Keren Kita langsung bersihkan jadi bersih kita bongkar lagi teman-teman wow mobil pemadam kebakaran mantap mobil kebersihan Mantul. Mobil ambulan. Bagus sekali ya teman-teman. Kita langsung bersihkan. Mantul. Wow, mobil beko, mobil tank baja mantap! Mobil molen kita langsung bersihkan, tinggal satu lagi, teman-teman kita langsung bongkar. Mobil pemecah batu mantul, wow! Lightning McQueen, yes! Keren, mobil militer roket. Kita langsung bersihkan. Wow. Jadi bersih. Bersih, teman-teman. Bagus-bagus. Mantul.